Hai guys, assalamualaikum. Hari ini aku nak makan nasi goreng kampung Kelumata dengan ikan bilis salted egg daripada bilis HQ. Di mana ikan bilis salted egg ni ada dua perisa, satu original dan juga satu spicy. Ha, nampak menarik bukan ikan bilis salted egg. Memang menarik sebab ini adalah ikan bilis salted egg yang pertama di Malaysia nampak dia. Dan juga dia orang menggunakan ikan bilis grade A A A A A 5A. Paling penting sekali dia orang tidak menggunakan bahan pengawet. Tiada bahan pengawet. Artinya kalau makan macam ni pun dah layan. Ha, memang akan buat anda ketagih Rasa luar biasa, masing-masing manja dan manis Haa, jomlah kita tengok eh Ini original, okay, korang yang Dia orang pakai packaging zip lock okay, Memang secure lah Nampak, tarik saja Korang boleh tarik saja dan Boleh terus buka dan makan Wow, aku dah bawih salted egg tu So, aku akan tuarkan belah sini okay, Salted egg ni Ooh. Wah, Boleh nampak dia punya daun-daun kari tu ya. Eh. Ha. Banyak. Aku tak tuang semualah ya. Hmm, nampak perbezaan warna dia. Rempah rempah di tu pun memang banyak gila nampak. Alright. Banyaklah. Marilah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Hari ni aku makan nasi goreng kampung kayangan. Okay Gini okay, dia yang original salted egg. Bismillah. ni korang dengar bunyi pun dah best weh memang terasa salted egg lemak-lemak masin, manis tu pun ada eh ni ok, tak pedas, memang best kalau korang buat kena kudapan, sebab ini pun snack kan, ok next one aku akan rasa yang spicy spicy salted egg ni yeah. ok, bismillah pedas. Memang betul-betul pedas ni. Okey, yang pedas ni pun ada rasa salted egg tu tapi dia ada rasa pedas. So beza kat situ Ini pedas dan tak pedas. Memang boleh buat kau orang ketagih sambil-sambil tengok TV tu makan. Jomlah kita makan dengan nasi pula ya. Nampak cantik tak kejadian telur mata gue. Haha. Tapi dulu marilah kita makan. Ha, nampak first time ni aku makan tapi nasi goreng kampung ni tak ada lah kangkung. Okey. Okey, marilah kita makan bersama-sama. Nasi goreng kampung ini. Aku mulakan dengan yang original salted egg. Bismillahirrahmanirrahim. Eh ambil telur lah sikit. Uh, Pecahkan kuning. Oh no. Okey dah. Sikit-sikit Sikit-sikit saja. Bismillahirrahmanirrahim First bite Untuk korang Bismillah Hmm Hmm Hmm Wow Sedap weh. Ya, Dah ada lemak-lemak masin Hanis Okey kita cuba yang dengan spicy macam mana pergi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Seria sedap gila weh Sebab dia rangup tu dah best dah Rasa dia pun memang best Aku memang suka salted egg punya Kalau masakan So benda ni memang sedap lah Korang makan macam tu je dah sedap Kalau makan dengan nasi goreng ke Dengan nasi putih pan panah-panah pun dah memang sedap Makan dengan roti macam macam lah boleh So senang Mana-mana masak tu boleh makan ni Best gila kau bilis di rangup Tu baru best bel ya Aku tak tahu nak komen apa Sebab memang sedap So tengok je lah aku makan Memang cukup semua Cukup rasa lemak-lemak Manis masin Memang terbaik lah Bilis HQ Dasbi, di penyerempah tu mungkin tak tak kerekui nampak memang jelas banyak gila pedas dalam pedas beberapa swab je lagi okey. less. Hmm. Produk uh, bilis HQ ni. Salted egg bilis. Uh, memang best. Sebab diorang menggunakan ikan bilis. Berkualiti tinggi. Memang bila aku makan tu rangup. Rasanya pun nice. Cukup. Lemak manis masin tu. Tak terlalu masin. Apa pun. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Pada yang sudah sudah subscribe. Terima kasih banyak. Okay. Itu saja. See you guys di next video. Bye bye. Dapatkan sekarang.